Berwisata ke pantai merupakan salah satu pilihan wisata menarik tentunya. Selain menawarkan pemandangan alam yang mempesona, berwisata ke pantai pun lekat dengan kesan romantisme yang didapat para pengunjungnya. Provinsi Banten merupakan daerah yang memiliki panjang garis pantai cukup luas. Dari panjangnya garis pantai tersebut, tentu menyimpan harta karun keindahan dan kekhasan wisata pantai yang dimilikinya. Salah satunya adalah Pantai Karangbolong. Pantai yang terletak di Provinsi Banten ini menyuguhkan pemandangan tebing yang tinggi bak pintu gerbang wisatawan untuk memasuki keindahan alam dan menunjukkan jiwa dan pikiran. Seketika pula suara deburan ombak melewati lubang ketimbang para pengunjung datang. Pantai ini memiliki sebuah tebing bolong di tengahnya. Sehingga pantai ini terlihat unik dan berbeda dari pantai lainnya. Namun, pantai ini juga terbilang tujuan wisata yang ekonomis, sehingga pantai ini menjadi idola wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara. Ada banyak aktivitas menarik yang bisa dilakukan di sekitar pantai ini, salah satunya adalah menjelajah ke puncak karang. Meski sedikit berkelok-kelok, namun terbayar dengan indahnya pemandangan hamparan laut lepas yang dapat kita lihat dari atas kara.